Baik, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan salam tadi di sini, dalam teman-teman. Semoga kita semua tetap dalam iman rahmat dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini, yang akan kami praktikkan itu adalah gerbang logika yang not. Oke, okay. uh, di sini sudah ada project board, ya. Project boardnya uh, kami buat seperti ini karena untuk mempermudah seperti itu ya kabel-kabel ini eh, apa nyambung ya seperti ini jadi kalau yang bagian sini nyambungnya begini bagian luar ya ini untuk supply bagian eh, dalamnya ini nyambungnya seperti ini jadi ini eh, memanjang ini memendek oke ya kita cek ya cek dengan kontinuitas Oke ini semua sudah terkoneksi ya yang sebelah luar dengan luar yang sebelah dalam dengan dalam Oke yang ini uh, memindah ya seperti ini juga yang sebelah sini oke okay ya jadi sebelah sini sebelah luar ini nanti kita akan jadikan supply seperti itu untuk mempermudah kita akan kasih label yang sebelah sini positif 5 volt ya, yang negatif yang dalam positif yang luar negatif oke okay. sumbernya dari mana yaitu sumbernya nanti terserah teman-teman dari mana saja kalau saya ngambil dari board ini ya board Arduino di disini bisa dari mana saja teman-teman ya ini outputnya saya ambil yang uh, 5 volt ya oke okay. kita cek dulu kita benar outputnya ini 5 volt oke okay, ya 5 volt ya oke okay. kita akan tancapkan di sini teman-teman oke okay, sebelahnya di sini kita akan cek uh, di titik yang terjauh jika di titik yang terjauh ini sudah mengeluarkan 5 volt maka yang terdekat juga akan 5 volt seperti itu Oke 5 volt ya Kelihatan 5 volt teman-teman ya Oke Ini berlaku untuk semua hal di Ini ya Di gerbang logika Oke Ini sementara kita cabut dulu Seperti ini Oke Pertama-tama kita akan menggunakan transistor npn ini transistor npn nya uh, tipenya bd139 Hai zoom-nya ini ya bd139 Hai kelihatan teman-teman ya bd139 ini hati-hati uh, ya menggunakan transistor Kenapa? karena kaki-kakinya berbeda ya yang sebelah sini ini B ini C ini E beda dengan yang 3055 ya atau TP31 atau 41 kalau di mereka kebalikannya ya kalau ini B C E atau E C B oke okay. kemudian untuk uh, indikatornya atau outputnya kami menggunakan LED ini, ya, hati-hati ya. Ini lednya uh, yang apa? Yang anoda, yang ketoda atau yang ini yang ke positif, ke resistor, seperti itu. Ini yang ke ground, oke? Okay? Ya, nah untuk not uh, apa rangkaian not seperti itu ya, teman-teman? Uh, bisa dilihat sendiri. Kemudian uh, gerbang logikanya atau nilai input outputnya seperti itu teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, okay. yang pertama-tama akan kami buat adalah yang untuk outputnya. Ya, outputnya selalu menggunakan resistor, teman-teman. Di sini kami menggunakan resistor uh, ini ya satu ini 10k ya. Oke. Okay. Terserah dipasang model bagaimanapun terserah teman-teman ya. Cuma saya akan masang seperti ini. Ya. Portnya pasang dulu. Oke. Okay. Positifnya di sini ya, di sini ya. Oke, okay. ingat di sebelah sini ya. Kalau ini mau ya. Tancapkan saja. ke Kemudian ini ke ground. ini ke ground ini groundnya ada di sini yang harus lurus teman-teman oke okay. kita akan cek dulu ini kita akan masukkan ke positif ya kita cek dulu apakah ini bisa nyala kita cek dulu Ya, bisa nyala teman-teman ya. Artinya eh, posisi begini sudah benar. Oke, okay. kita lanjutkan pelan-pelan saja ya. Cabut dulu. <tuh> Oke. Okay. B, C, E. Oke. Okay terserah pasang begini begini sama saja sebetulnya. Oke, saya akan pasang begini. Ya. Terserah di mana saja ya, teman-teman mau. Asalkan ingat BCE-nya dimana <tuk> Oke? B-nya itu sebagai inputan. Ya, B-nya sebagai inputan. Uh, saya menggunakan ini. Ya. Uh, resistor. Ini 1k. Kalau ini 10k ya. Terserah teman-teman ya. Bebas. Ini B-nya di sini. Masukkan ke sini. Oke, ini sebagai inputan. Inputannya saya menggunakan ini ya nanti ya. Inputannya nanti kan ada dua pilihan, bisa ke nol atau ground, bisa ke Uh, ini ke positif. Oke, okay. saya tambahkan dulu di sini 0 atau uh, 1 seperti itu logikanya biar masuk 10, 0 Jadi garisnya ini jelas ya. Ini garis 0, ini garis 1 atau positif begitu. Oke, okay. lanjut ya. Biarkan saja dulu begini karena ini uh, inputan. Kemudian yang berikutnya adalah Yang untuk supply ini supply itu masuk di kolektor okay. Supply-nya masuk di kolektor Oke okay. Saya pakai yang 1K juga BCE Jadi ada di tengah ya Oke, okay. Ada di tengah Saya akan masukkan di positif supply ini Ada di tengah hati-hati kita masukkan begini agak agak miring tidak apa apa yang penting sambungannya benar oke okay ya teman-temannya jelas ya ini ya oke okay. bce kurang lebih ya seperti itu cek lagi aja kalau bingung oke okay. berikutnya out-nya itu ngambil di di cabang antara c dengan Resistornya yang dari supply oke, okay. berarti dari sini ke sini ya. Kita akan ambil nah, ini kabel lagi ya, dari sini ke mana ini ke sini. Nah, kurang panjang ya, kita cari yang panjang dulu, atau ini kita geser ya, kita dekatkan. Oke, okay, kalau geser ya tinggal geser aja. Oke. Oke. Oke. Begini ya, sama aja ya. Kemudian outnya sini dengan sini sini juga bisa oke okay. gini teman-teman ya, jangan sampai keliru ya oke okay. seperti ini ya, kelihatannya mudah tapi ketika praktek banyak yang gagal kok ini oke okay sudah seperti ini emitornya ke ground emitornya ke ground mana emitornya nah, ini emitornya yang bagian sini ke ground oke emitor yang ini ya yang kaki yang sebelah sini saya masukkan ke ground groundnya mana Oh, ini cari kabel, kabel yang panjang aja teman-teman oke okay, yang emitor ke ground ya ini ground atau min sudah oke okay, teman-teman ya yang jadi masalah sekarang adalah teman-teman uh, kalau membuat rangkaian tidak harus sama persis dengan ini yang penting jalurnya tepat sesuai skematiknya seperti itu kira okay, rangkaiannya kurang lebih seperti ini ketika Transistornya berbeda. Maka bisa jadi rangkaian juga berbeda. Seperti itu. Oke okay, ya. Posisi seperti ini. Kalau not. Ya. Ingat. Posisi uh, inputan uh, tidak dimasukkan ke salah satunya. Itu sama dengan. Uh, ini nilainya nol inputannya. Jadi kalau bebas seperti ini. Tidak ada inputan. Kan inputannya sarungnya begini kan. Nah. Posisi begini. Itu sama dengan Posisi. Terbuka begini Itu sama dengan posisi Masuk ke 0 Maka Logikanya harusnya ketika Dinyalakan Ini harusnya langsung hidup Bismillahirrahmanirrahim Ya langsung hidup ya Berarti rangkaian ini benar seperti itu Nah ketika kita masukkan ke nol Maka ini tetap hidup Nah ini masukkan ke nol Tetap hidup Oke okay, tetap hidup ya. Ini masukkan ke nol tetap hidup. Kalau masukkan ke satu, inputannya ini harus menyamati, mati ya. Oke. Okay. Dan ini tidak konslet Kenapa? Karena supplynya tetap hidup. Nah, ini supplynya tetap hidup. Nah, itu juga supplynya tetap hidup. Jadi tidak ada konslet di sini. Nah ini baru rangkaian benar seperti itu. Konsepnya seperti ini, ya. Ketika diangkat, ini harus nyala. Karena ini inputannya nol, ketika inputannya nol maka outputnya satu. Ya. Ini sama, inputannya nol juga ini. Gini. Oke, ketika inputannya satu maka outputnya nol. Sesuai ya. Saya ulangi ketika dicabut inputannya sama dengan nol. Ya, inputannya sama dengan nol, outputannya sama dengan satu atau hidup. Ketika dimasukkan ke 0, ya inputannya sama dengan uh, negatif atau 0, maka outputnya sama dengan 1. Oke, okay. begitu boleh, sewalikannya. Oke, okay. ya, ini not, ya, ini not. Ketika inputannya 1, dia outputannya 0 mengambil di sebelah mana saja. Asalkan satu baris begini. Sama ya. Oke. Okay. Untuk yang not. Insya Allah sudah, sudah oke okay ya teman-teman ya. Oke. Okay. Selamat belajar. Untuk rangkaian uh, apa, digital seperti itu. Terima kasih. Semoga sedikit dari kami ini. Bermanfaat dunia erat. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.